Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanifillah Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa riwayat yang menyebutkan Ketinggian Makom atau Kedudukan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Semoga apa yang akan kami sampaikan ini akan bermanfaat bagi kita semua Akhwani fillah. sebagaimana kita semua sudah maklum bahwa Sayyid Muhammad Al-Maliki mempunyai kedudukan yang sangat dekat dengan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana dekatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki pergi ke Madinah dan menginap di salah satu kediaman beliau yang terletak di Hayyus Sultanah. Hari-harinya dipenuhi dengan belajar, mengajar dan menemui para tamu. Pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki meminta Kiai Haji Zubair Abdul Aziz untuk memijitnya. Belum lama dipijit, Abu Ya terlelap karena keletihannya. Namun tiba-tiba terbangun dan langsung duduk bersila penuh takzim Layaknya seorang murid di hadapan gurunya dan berkata Wa'alaikumussalam na'am marhaban Tentu kiai Haji Zubair Abdul Aziz merasa bingung Karena tak mengerti terhadap sikap Abu Sayyid Muhammad yang demikian Setelah itu Abu Sayyid Muhammad menyuruh kiai Haji Zubair Abdul Aziz Untuk memanggil sopir pribadinya yang bernama Habib Ali al-Habshi agar segera menyiapkan mobil karena Abuya Sayyid Muhammad akan mengadakan perjalanan ke Masjid Nabawi setelah memanggil Habib Ali al-Habshi Kiai Haji Zubair Abdul Aziz kembali ke hadapan Abuya Sayyid Muhammad Wahai Zubair, tahukah kamu tadi aku berbicara dengan siapa? tanya Abuya dengan hormat, Kiai Haji Zubair Abdul Aziz menjawab, Saya tidak tahu Abuya Kemudian Abu Ya Sayyid Muhammad berkata, Aku tadi berbicara dengan Rasulullah SAW, Beliau menyuruhku untuk mendatanginya di Ujrah Busharrafah sekarang juga dan menemuinya di Rawabah. Saat mobil sudah disiapkan oleh Habib Ali al Habasyi maka Abu Ya Sayyid Muhammad berangkat ke Masjid Nabawi bersama Habib al Habasyi dan Kiai Haji Zubair Abdul Aziz. Setibanya di Masjid Nabawi, Abu Ya Sayyid Muhammad langsung menghadap ke makam Rasulullah bertawassul dan berdoa, tepatnya di bawah tempat azan dan meminta Kiai Haji Zubair Abdul Aziz untuk duduk di depannya. Pada saat itu Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki seperti sedang berbicara dengan seseorang di sampingnya padahal tak ada orang lain selain bertiga. Namun Kiai Haji Zubair Abdul Aziz tahu bahwa Abu Ya Sayyid Muhammad sedang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Abu Al-Faraj Beliau menyebutkan satu hadis agar dunia mengejar kita. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, kenapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku dan berpaling dariku? Semua urusanku bangkrut, peternakanku dan pertanianku selalu gagal panen. Ambil tersenyum, Rasulullah s.a.w. mengajarkan tentang tasbihnya para malaikat serta tasbihnya penghuni alam semesta, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamtihi subhanallahil azim astagfirullah Lalu Nabi s.a.w. bersabda Bacalah seratus kali sebelum terbit fajar, maka dunia akan memohon kepada Allah agar engkau memiliki atau mengejarmu tanpa engkau mengejarnya Selang beberapa bulan kemudian Sahabat tadi kembali dan bercerita Ya Rasulullah Sekarang aku bingung dengan, dengan hartaku Kemana harus aku letakkan hasil usaha dan peternakanku Karena begitu banyaknya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani memberikan wasiat yang sangat berharga dan mulia kepada kita semua. Beliau mewasiatkan dengan wasiat yang pernah diberikan oleh ayahandanya, Sayyid Alawi bin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maliki dari Al-Habib Alawi bin Thahir Al-Haddad. Aku wasiatkan kepada orang yang telah aku ijazahkan, dan diriku agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan niat menuntut ilmu dengan ikhlas dan jujur hanya untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala aku wasiatkan juga supaya bersungguh-sungguh mencari ilmu aku wasiatkan agar jadikan Al-Quran sebagai wirid bertapakur tentang kandungan ayat-ayatnya yang sempurna mendalami mutiara-mutiara mutiara maknanya sehingga keluarlah lautan pengetahuan dan permata, sesuatu yang dapat melapangkan dadamu. Menambahkan keyakinanmu dalam beragama, menghadirkan kebesaran pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga wasiatkan agar jadikan bacaan kitab-kitab tasawuf sebagai wirid. Renungkanlah dirimu di dalamnya, jadikan ia sebagai sahabat dan karibmu pada waktu pagi dan petang. Jadikan ia peganganmu pada semua keadaan. taksalah dirimu untuk beramal dengan isi kandungannya dan meninggalkan perkara-perkara yang dicegahnya. Aku juga mewasiatkan kepadamu agar senantiasa berakhlak baik terhadap semua manusia. Jadilah kamu manusia yang paling lemah lembut dan bersopan santun. memaafkan orang yang menzalimimu memberi kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu dan membalas orang yang melakukan kejahatan terhadapmu dengan kebaikan maafkan kesalahannya terhadapmu sekalipun kesalahannya itu besar duduklah bersama orang-orang miskin dan hadiri semua majelis mereka tanpa merasakan bahwa kamu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka tetapi rasakanlah bahwa kamu merupakan orang yang paling hina di kalangan mereka Aku juga mewasiatkan agar bersangka baik terhadap Allah dan sekalian kaum muslimin Karena sifat tersebut mengandung segala keberuntungan Aku juga mewasiatkan agar bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu dan mengajar manusia Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dikenal luas sebagai sosok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melahirkan banyak ulama di berbagai penjuru dunia. Namanya yang masyhur juga karena luasnya ilmu dan tingginya akhlak yang dipraktekannya. Di Indonesia, santri-santri Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menjadi tokoh masyarakat yang tekun, mengajarkan ilmu agama kepada siapa saja mereka mendirikan pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Semoga kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karomah para waliullah, barokah para kiai dan habaib. Semoga urusan-urusan kita dimudahkan, disehatkan lahir batin. Amin ya rabbal alamin.